Masah jiwaku menepi Mengingat semua yang terlewati Saat kau masih ada di sisi Mendekatku dalam hangatnya cintamu ambat sang waktu berganti andapkan laraku di sini coba tuk lupakan bayangan dirimu yang selalu saja memaksa jo but na